serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru, terupdate, dan terhangat sekitar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar, dimana kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Tentunya kita ke kabar pertama, ada bukan spesial banget dari akun Instagramnya Pak Sandiaga Uno, para sahabat dia. Ya yang menempo posting sebuah postingan video begini cara k bisa mendunia dangdut siap-siap wow sahabat ya tentunya dangdut siap-siap akan mendunia mudah-mudahan saja bisa diciptakan oleh Pak Sandiaga Uno persahabat ya mudah-mudahan saja ada kejutan soal dangdut yang akan mendunia nih luar biasa memang mudah-mudahan kita selalu mendoakan yang terbaik untuk dangdut Indonesia. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Pak Sandiaga Uno di situ mengatakan Begini cara K-pop bisa mendunia Dangdut siap-siap ekonomi kreatif Indonesia Saat ini berada di peringkat ketiga dunia Untuk kontribusinya terhadap PDB Nasional Penyumbang lapangan kerja yang cukup besar bagi masyarakat Saya ingat betul pada tahun 2005 Saat berkunjung ke Korea Mereka sudah serius mengembangkan industri K-pop ya. Dimulai dari kebijakan hingga Pendanaan untuk mendukung ekosistem ekonomi kreatif ini sekarang kita mengenal kapok seperti BTS atau Blackpink yang selalu memuncaki tangga lagu global. Dangdut pun bisa demikian, animo masyarakat lintas, generasi tidak pernah luntur, kita masih memiliki Raja Dangdut Roma ofisial, serta masih terus bermunculan, penyanyi berbakat lainnya seperti Denny Cakna dan lain-lain. Saat ini kami gaspol untuk menjadikan Dangdut menjadi warisan budaya dunia sebagai bagian dari... Dangdut is the music of my country, para sahabat ya. Dangdut Lovers Man suaranya siap mendukung para sahabat ya. Mudah-mudahan Dangdut bisa mendunia para sahabat ya. Bayang tanggapan hingga komentar dari para fans Lesla, para sahabat ya. Kita lihat ada Bu Fier itu mengatakan dalam kolom komentar, "Artis dangdut muda multi talent dengan suara emas adless dikejar." Wow, makin bangga para sahabat ya. Mudah-mudahan saja ada kejutan Tentunya salah satunya menunggu kejutan dari idola kesayangan kita Ke kabar berikutnya persahabat kita lihat juga Sebuah unggahan spesial bangga persahabat ya, Ini adalah momen yang sangat luar biasa Persahabat ya, dari Bang Eno dan Rizky Bilar Tentunya di akhir part persahabat ya, Ketika surprise ulang tahunnya Bang Eno Tentunya mereka berpelukan luar biasa Inilah tentunya membuat kita semakin bangga kepada idola kesayangan kita di bagian ini bikin terharu banget persahabat ya tentunya sebegitunya idola kita Rizky bilaar sayang sama eno luar biasa mudah-mudahan mereka selalu berikan kebahagiaan dan kesehatan amin ya robbal alamin dan ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabat ya ada unggahan terbaru dari ig-nya dede LST, yang mana tentunya dede LST, sedang makan malam persahabat ya Tentunya ada sebuah kalimat caption persahabatnya, nama Teh Is Dahlia, dan salsa di tag persahabatnya. Wow, apakah ini pemberian dari Mama Is? Mudah-mudahan hubungan mereka juga selalu diberikan kelancaran dan kebahagiaan. Persahabatnya dukung dan doakan terus yang terbaik untuk Lesti maupun Rizky Bilar. Selanjutnya, kita lihat juga ada sebohongan spesial dari Bu Ovir, persahabatnya yang mana Bu Ovir. Tentunya mengunggah sebuah postingan klarifikasi dari Abah Fali Akbar persahabat ya, yang mana banyak sekali. Tentunya komentar yang kurang enak mengenai tentunya vlog di Serpes Ulang Tahun, ya, bersahabat, ya. Tentunya, Serpes Ulang Tahun Abang, yang mana tentunya Abah Fali Akbar menjelaskan, persahabat ya, tentunya." Semua yang menyebabkan komentar yang tidak baik Ada sebuah kalimat caption dituliskan oleh Bung Fir Disitu terikatakan hmm, Akhirnya terwakilkan Soalnya dari pas vlog surprise Ultah Abang sama yang vlog hari ini Emang ada beberapa ya Cuma beberapa orang Tiga atau dua orang Gitu yang bahas hal ini Tapi cara penyampaian ngasih taunya juga baik Bahasanya sopan Nah Alhamdulillah udah ya Sama si abah Tolong ya semuanya. Tolong ya semuanya karena udah dijelasin sama si Abah jadi jangan salingnya nyalahin, jangan saling menghakimi. Wah, persahabatnya itulah kalimat caption yang sangat luar biasa juga untuk memberikan penjelasan persahabatnya bahwa ada sesuatu Tentunya video dari Abah Fali Akbar yang kurang enak dilihat, para sahabat ya. Ini ada penjelasan langsung dari Fali Akbar. Kita keunggah selanjutnya, para sahabat ya. Kita lihat juga di sini sebuah postingan dari akun direktur Leslar. Memposting sebuah postingan foto cute manja dari Leslar, Leslie, dan Rizky Bilar. Perhatikan tangan dari idola kita yang semakin erat, para sahabat ya. Ini adalah foto... Yang membuat semua warga Konoha heboh para sahabat ya Memang luar biasa tentunya dari Leslar membuat para fans semakin bahagia Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan oleh akun direktur Leslar Wilu jeng enjing minggu malam buat yang lihat jangan pada tidur bangun bangun bangun <laughs> Cute banget para sahabat ya foto ini yang bikin heboh warga Konoha Kata kusmayadi 03 ada komentar lain dari akun Srilvi Fahmi 1976 mengatakan akhirnya foto ini keluar dengan utuh tuh persahabat ya. Tentunya mudah-mudahan ada kejutan kabar baik dari idola kita. Tetap hati dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.